beras kan, Din? Iya, Mbak. Dua kilo. Nih. Pokoknya pas ya. Iya. Bentar. Ini Din. Pas ya, Mbak. Hati-hati, Din. Ya. Yeah. Berasnya dua kilo ya, Mbak? Iya, Din. Kok cepet sih? Udah beli beras lagi, Din. Iya mbak, kemarin ada tamu dari pabrik Wah, ibu pasti masak banyak ya Makasih mbak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Din Untung di warung mbak Aminah harganya belum naik ya Iya, uh, pantesan kemarin uh, istriku marah-marah mbak Karena waktu itu belajar banyak sih ya Kalau oh, sini harganya masih sama kok mas Apalagi untuk yes. harga kamu sini Ya harus terjangkau mas Betul tuh Mbak, kita kan jadi ayam ya hmm. Oh iya, tau nggak? pabrik di ujung jalan kan tutup Masa panggir iya Mbak Iya betul, gara-gara itu Kemarin warga kita banyak yang nganggur loh Terus maha azim Kejaan ya ini, Mbak ya Terima kasih ya, Terima ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Udin Pasti beras 2 kg Iya kan? Ini berasnya, dapat setengah kilo ya. Tati Din, Mbak beli gula sekilo ya? Hah, oh, gula ya? Ini ya Mbak. Terima kasih. kudin hmm, harusnya Zudin tahu kalau beresnya bocor Kamu tadi dapat milih berapa? 80 dulu, 100 mau, susah pelajarannya mau, Belajar. mau, mau, to mau, belajar mau, mau, nanti kamu dapat mau, 100 mau, waalaikumsalam <tuh> ini Bu saya ada rezeki untuk ibu dan mau, sudah bermanfaat ya, Ibu. Oh, jenisnya repot-repot itu. Ya, terima saja, Ibu. rezeki ini datangnya dari Allah. Saya yang mengantarkannya saja. Repot-repot, Mbak Aminah <laughs> itu. Makasih ya. Ini, Ibu. Kita buka yuk. <laughs> ya, ini, Bias. Ibu. Ini, Ibu. ini. Mbak. Terkadang, hidup tak selalu seperti yang kita inginkan dan di saat itulah peran orang terdekat sangat dibutuhkan. Meskipun bukan siapa-siapa, menjadi berkah bagi sesama adalah tugas kita bersama.